Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun kalian ready, Diva TV kembali hadir untuk mengabarkan Kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilang Bagi kalian yang baru mendapatkan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslaw tentunya Baiklah persahabat Leslaw, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Sebelumnya persahabat, ya kita asikin aja nih dengan jogetan Lestin dan Kakak pilar di aplikasi TikTok Ya, aduh, enjoy banget ya Luar biasa, bahagia banget melihat Lesti dan Rizky Bila selalu membuat kita bahagia, mudah-mudahan mereka selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik, amin ya Rabbal alamin. Dan kita lihat juga di postingan ini banyak tanggapan komentar yang diberikan. Salah satunya dari akun Wendy Unscore Bulan 33 mengatakan, dan itulah keunikan negara Konoha, yang tambah makin betah aja, artinya kreatif kalau udah ngeracik vitamin, Allah banget ya, bersyukur fans-fans pada kreatif kadang out of the books juga, wow, <laughs> itu kata migrent ibu bapak sahabatnya mudah-mudahan saja, banyak dukungan, banyak support, dan doa yang tulus diberikan dari orang-orang yang selalu mensupport idola kesayangan kita. Ke kabar berikutnya, kita lihat tersahabat di ada unggah spesial dari Kak Sepi. Di akun Instagram pribadi miliknya mengunggah sebuah postingan kebersamaan dengan Lesti Kejora, Aurel, dan Bunda Ashanti. Wow, Masya Allah ya, empat wanita cantik yang sangat luar biasa, hebatnya juga Masya Allah. Mudah-mudahan mereka berempat selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Kaset di situ hanya memberikan love hitam bersahabat yang saking cintanya kepada idola kita dan Aurel. Mudah-mudahan saja persalinan mereka berdua diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan. Banyak tanggapan banyak komentar juga yang diberikan dari fans sejati Leslar. Yakni dari akun malaikat pencatat Leslar mengatakan dalam kolom komentar, wanita-wanita sukses bismillah nular amin. Doakan selalu yang terbaik Mudah-mudahan selalu diberikan kesuksesan Amin Ya Rabbal Alamin Dan berikutnya juga, komentar lain diberikan dari akun Instagram Tuh Bagus Freddy Irawan mengatakan Bunda-bunda muda yang menginspirasi Wow, Masya Allah banyak persahabat ya Tentu kita doakan untuk dan kejuara khususnya persahabat Yang mudah-mudahan selalu menginspirasi semua banyak orang dan ke kabar berikutnya juga kita lihat persahabat ada sebuah unggahan spesial dari Indosiar yang mengunggah sebuah postingan ya foto di Lesti ada di postingan tersebut persahabat ya selamat hari guru gimana ya kalau mereka jadi guru tuh persahabat ya tepat hari ini adalah hari guru nasional di seluruh Indonesia persahabat ya kita lihat nih di Lesti ini menjadi guru bahasa ya ada cute banget dan kita lihat di kalimat caption yang dituliskan oleh Indosiar. Selamat Hari Guru untuk semua para pahlawan tanpa tanda jasa di luar sana yang telah berkontribusi untuk kecerdasan bangsa Indonesia. Kira-kira bagaimana ya kalau para bintang dangdut ini menjadi guru juga? Kalian mau ikut kelasnya gak tuh bersahabat ya? Wow, kita lihat di kolom komentar, banyak tanggapan Salah satunya dari akun Leslor Update New, guru bahasa Tapi kalau ada tugas soalnya panjang, apalagi ada ceritanya Buh. Dahlah katanya persahabat ya <laughs> Mau ikut kelas bahasa banyak sekali ya Tentu fans-fans sejati yang selalu mendukung idola kesayangan kita Dan selanjutnya juga persahabat yang indosiar Ini mengunggah sebuah postingan di momen Tentu, ini momen yang sangat luar biasa juga, bersahabat. Ya, di situ ada postingan foto dari Alasti dan Kakak Dilar, ada Raffi Nagitan, dan ada postingan foto Siti Batria. tuh kita lihat di kalimat caption Siapa nih di antara Nagita, Lesti Kejora dan Siti Badriah yang momen hamilnya paling mesra bersama pasangan masing masingnya Coba kasih tahu pasangan favorit kalian di kolom komentar ya guys. Foto kehamilan siapa yang paling mesra tuh persahabat ya kita lihat. Komentar dari Roslan School 24 lar gak usah ditanya, jawabannya Leslar. Wow, masalah banget ya dukungan selalu banyak dari Leslar lovers untuk Dede Lesti dan kakak Rizky Bila Selanjutnya kita lihat juga ada Sebuah unggahan spesial Prasahabatnya Alhamdulillah Dede Lesti Kejoram Di acara AMI yang mendapatkan penghargaan Di acara Adi Semalam juga mendapatkan penghargaan Dan tinggal dua lagi tugas warga Konoha ya Dalam ajang IMA Indonesian Music World 2021 dan Ajang IDA, Indonesian Dangdut World 2021 Buktikan kekompakan kita Yang selalu setia mendukung karya-karya terbaik dari Leslie maupun kakak Rizky Bilar Dan selanjutnya juga kita lihat di sini ada info penting dari ANTV Jangan sampai lupa setiap hari Minggu bersama cinta Abadi Leslar Tetaplah setia bersamaku Akan hadir di ANTV jam 1 siang Kembali jadwalnya ada perubahan persahabat ya untuk episode minggu ini. Hanya hari minggu saja, hari Sabtu tidak ada persahabat ya. Wow, tentu kita mendapatkan info. Jangan sampai tentu kita ketinggalan, jangan sampai kelewat untuk selalu menyaksikan karya-karya terbaik dari Leslar Entertainment. Kita lihat juga di sini ada kalimat gansin yang dituliskan info juga untuk kita semua. Cinta Abadi Leslar, tetaplah setia bersamaku setiap minggu jam 13.00 WIB. Wah, gimana ya seorang keseharian pasangan paling fenomenal tahun ini? Kakak Bilar dan Dede Leslie aduh makin seru aja nih tiap episodenya. Jadi jangan sampai ketinggalannya prasahabat yang ontos lo menyaksikan. Cinta Abadi Leslar, tetap setia bersamaku di AmTV. Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik, kejutan bahagia, para sahabat ya untuk sinetron Cinta Abadi Leslah. Banyak tanggapan, banyak komentar juga yang diberikan dari para fans sejati. Salah satunya dari akun Buis mengatakan, "Min satu nggak ada ya," kata para sahabat yang dipertanya, dan ada jawaban dari akun Alufi Family 24 mungkin karena jadwal mereka padat terus belum sempat stok shooting kali makanya semalam baru syuting sampai malam katanya persahabat ya mudah-mudahan saja kita mendapatkan kabar baik dan kejutan bahagia yang diberikan langsung dari dede elasti dan kakak bilar berikutnya juga kita lihat tersahabat di sini ada sebuah Unggahan spesial juga nih membuat kita semakin tertantang. Lesti versus Betran nominasi Sosial media Artist of the Year Indonesian Music Award 2021. Wow. Ini lagi rame banget di sosial media persaingan vote antara Dede Lesti dan Betran Peto Persahabatnya di nominasi social media Artist of the Year Ima, Indonesian Music Award 2021 Award keduanya ini sudah mencapai 1 juta lebih persahabat ya wow kita bersaing secara sehat persahabat ya menjalin hubungan baik sesama fans walaupun kita beda idola idola kita saja menjalin hubungan silaturahmi dengan baik yuk mudah-mudahan tetap kompak tetap solid mendukung karya-karya dari idola kesayangan kita kita masih menunggu kejutan, kabar baik, dan kabar bahagia dari idola kita. Jangan kemana-mana, atau stay tune down pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya. Ini adalah informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.